Baik teman, teman, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ya dar. Kebijak lagi dengan saya Lam Sadi, di sini di Jaya teman. teman uh, Semoga kita semua dalam liban rahmat dan lindungan Allah taala. Di tangan saya sudah ada kit uh, turbo bus yang ini bekas ya mudah-mudahan uh, berfungsi. Di sini. Uh, menggunakan IC 4558 di sini datasheet dan bagaimana cara merangkainya? Eh, speaker, mari kita praktekkan. Yuk. Teman, ini bekas ya. Sekali lagi ini bekas. Dan ini uh, apa namanya? IC-nya IC, -nya, IC pada oke, okay. seperti ini ya. Yeah. Cukup ya. Yeah. Ini ada karena ini sisa, ini ada uh, regulator 7805. Tapi karena mintanya di sini ada 12, kami nanti atau saya akan kasih yang 12 ya. Yeah. Terlepas ini kitnya uh, KW atau apa? Yang jelas, kita akan coba ini. Oke, okay. tombolnya sebetulnya ini tombol bypass. Kenapa saya sebut tombol bypass? Kalau ini ini kan output ground, LR output, dan ini input. Nah, saya balik ya. Ini ini input. Jadi inputnya masuk ke sini dua ini. Kalau tidak ditekan, maka ini bypass langsung keluar ke, ke sini. Ya, artinya apa? Artinya tanpa melalui rangkaian OPM ini. Oke, seperti so, itu ya. Kalau ditekan, maka yang depan dua ini akan nyambung dengan yang ini. Kita coba pakai avometer. Oke, pakai avometer ini belum di apa, belum ditekan. Oke, ya. bunyi ya oke belum ditekan ya oke ini akan saya tekan Oke, okay. sepertinya ada yang ini. Ini dengan ini, kayaknya tidak nyambung. Ketika di bypass, tidak nyambung atau Oh Honda nyambung ya? Oke, okay. untuk power supply-nya menggunakan power supply seperti ini, adaptor ini hanya untuk dicoba. Oke, okay, teman-teman dulu ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. 4558 itu memang non simetris kalau nggak salah. Tapi bisa juga dijadikan simetris. Oke, di sini ground di sini positif. Oke, langsung solder. Ya berdoa saja ini masih menyala teman-teman. Oke, satunya. Oke. Kemudian ini in out -nya. ini dilepas di aja resistornya ini. Ini bekas ya. Bekas saudara orang lain. Maaf ya, agak berantakan teman-teman Oke Diurutkan saja ya Yang di luar ini ground Ingat-ingat yang di luar ini ground Oke Oke Oke okay, tersambung dan tidak ada korsleting Insya Allah label tesnya terlepas tidak apa-apa ya kemudian untuk outnya juga sama groundnya itu di luar. Oke, okay. oke, okay. ya, yeah. siap diuji coba. Instalasi sudah hampir siap. Saya dekatkan dulu, ya, yeah. pemasangannya biar betul-betul kelihatan. Uh, untuk ini, uh, saya taruh sini tegangannya atau power supplynya saya tancapkan dulu hey Sponsor. sore hey sempat sore dulu teman-teman hey baru mandi Saya <laughs> okay, habis shooting dulu nak ya habis syuting dulu sebentar aja oke okay, teman-teman ya instalasinya kurang lebih seperti ini nah ini uh, cara masangnya boleh langsung taruh di dalam sini. Atau karena ini uji dicoba. Saya langsung ke inputnya saja. Oke okay, ya. Ini tekniknya adalah di seri. Ya, Di seri ya seperti itu. Di seri dengan powernya. Atau kalau ada equalizer equalizernya. Di seri teman-teman ya. Yang ini. Dari input itu. Ini pakai laptop ya. Karena pakai laptop inputnya input laptop tuh yang ini ya inputannya outputannya nanti uh, ke ininya ya ke salon atau speakernya oke okay. ini untuk inputannya input ya Mudah-mudahan masih berfungsi, teman-teman. Karena ini sudah cukup lama. Tapi caranya masang, ya begini ini. Seperti itu. Oke. Saya tidak masang uh, power supply-nya duluan. Ya, karena dikhawatirkan terjadi sesuatu. Kita tidak tahu ini nyala apa enggak. Yang jelas, caranya kurang lebih begini. Di seri. Oke, ini belum ditekan. Jadi, ini masih istilahnya bypass seperti itu. Oke. Yang outnya ke sini, oke. Okay. Yang outnya ke sini, ini ground, Oke. Okay. oke. Okay. Yang penting, uh, masalah LR-nya. Atur sendiri, apa nak? Oke, okay. ini groundnya bener ya di sini ya? Oke, okay. oke okay, teman ya, jauhkan dulu yang positif yang ini. Saya gabung dengan yang depan ya, yang saya gabung dengan yang depan, yang negatif yang ini, gabung dengan yang belakang. Bismillah, mudah-mudahan masih menyala. Oke, okay. ini hanya uji coba. Oke, okay. aduh, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, kena tendang. Oke, okay. saya nyalakan. Oke, okay, musik saya nyalakan. Ini masih bypass, belum ditekan. Kalau ditek ini belum ditekan, teman-teman, saya tekan. Apakah ada perubahan dari sisi suaranya? Saya mundurkan. Kalau saya pribadi merasakan ada perubahan, ya ada perubahan. Ya, ini lagunya um, "Mortal". Ya, saya bypass lagi. Ya, saya bypass lagi. Ya, ini memang calon uji coba. Maaf, teman-teman. Mati, mungkin karena kesenggol-kesenggol. Taruhnya -kesenggol. tidak mati ya, bypass itu. Ini bypass mati, kayaknya saklarnya ini bermasalah. Oke. Okay. Ya. Ya, jadinya begini, teman-teman. Ini mikrofonnya saya dekatkan. Ini sekalanya bermasalah ya. Oh, enggak, minta ditekan. Ini bypass. Saya ulangi, ini bypass. Ini bypass. Saya balik lagi ke yang tadi. Oke. Ini bypass. Begini. Kalau ditekan jadinya be begini. Ada perubahan. Cuma di sini saya tidak menggunakan alat ukur ya kelemannya itu ini bypass lagi sekelarnya bermasalah minta disemprot ini bypass tekan ada perubahan jadi kalau dari saya sih, kit seperti ini recommended sekali, teman-teman. Lihat nih, nih. Ya. Sayang sakelarnya ini ya. Minta digoyang-goyang. Ya. Jadi kalau di bypass itu eh kalau ditekan ada perubahan. Jadi recommended model begini untuk nambah gler, betul. Betul-betul gini. Oke, okay, teman-teman, cukup ya. Mohon uh, maaf, ada apabila ada kesalahan, uh, saya ucapkan terima kasih telah mendukung channel kami. Semoga yang sedikit dari kami ini bermanfaat dunia akhirat. Apabila wal Jaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.